Berikut harga Mitsubishi New Pajero Sport 2023 lengkap dengan spesifikasinya. Apakah sahabat Kardua berencana membeli mobil New Pajero Sport tahun ini? Jika iya, maka sahabat Kardua harus simak daftar harga mobil New Pajero Sport tahun 2023 berikut ini. Pajero Sport merupakan mobil milik Mitsubishi dalam kategori SUV, Sport Utility Vehicle masuk dalam kategori SUV. Pajero Sport menampung maksimal tujuh penumpang, selain itu SUV ini juga fokus pada performa. Harga Pajero Sport diketahui naik hingga 5 juta rupiah mulai Desember tahun 2022, 7 pajero sport desember tahun 2022 harga mulai dari 540,6 juta rupiah hingga 723,5 juta di jakarta. Sementara itu pada 2023 harga pajero sport mulai rp 545 sampai 728 juta, dikutip dari mitsubishi motors. Inilah harga pajero sport januari tahun 2023. Pajero Sport 2023 harga OTR Jabodetabek Pajero Sport Exit 4x2 MT 545.600.000 Pajero Sport Exit 4x2 AT 560.800.000 Pajero Sport GLX 4x4 MT 570.900.000 Pajero Sport Dakar 4x2 AT 619 juta Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT 668 juta Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT 728 juta 500 .000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 spesifikasi new pajero sport 2023 Data Pajero Sport ditenagai oleh mesin diesel 4N15, MIVEC 2400 cm3, dengan turbocharger dan intercooler. Mesin tidak banyak mencemari dan ramah lingkungan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 178,5 tenaga kuda pada 3500 revolusi per menit. Selain itu, tenaga Pajero Sport ini juga menghasilkan torsi 430 Nm pada 2500 revolusi per menit. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 8 percepatan. Mitsubishi Pajero Sport juga dilengkapi dengan fitur yang cukup fungsional seperti Forward Collision Mitigation (FCM), Ultrasonic Mis Acceleration Mitigation System (UMS), Blind Spot Warning Lenceng Assist (BSWA), juga memiliki fitur Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Electric Parking Brake (EPB), Brake Auto Hold (BA). Lebih sempurna lagi New Pajero Sport dengan fitur keselamatan dan kenyamanan seperti 7SRS Airbags, Active Stability, Traction Control, ASTC, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Distribution, Brake Assist dan Teknologi Body Enhanced Crash Safety Development, LISE, dan Rigid Lightweight Body. Yeah.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 untuk fitur pada pengemudinya terdapat Adaptive Cruise Control, Remote Control Connected with Smartphone, Super Select 4WD2, Mode Offroad, dan Paddle Shifters. New Pajero Sport 2023 juga memiliki interior dan kabin yang sangat luas sehingga mampu menampung banyak barang bawaan. Demikian sekilas info dari kami tentang harga Mitsubishi New Pajero Sport 2023, lengkap dengan spesifikasinya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Salam Car 2 Channel